Guys, hari ini saya mau mengreview review sotonya kacik aling Nih Dalamnya apa guys? Ada telur, ada tahu hmm, Ini bumbunya Ini bukan soto betawi guys Hah? Bila, Ini bukan soto betawi Menjerumus ke Kayak lagu nepai kok bau enak men? Hmm. Saya nggak suka itu guys, jadi nggak tak kasih. Tom Yum. Ini bukan soto Tom Yum guys Ini di dalamnya ada udang Ada telur Ternyata Tom Yum guys Sudah banyak ada tangannya. Hmm. Hmm. enak guys pedas asem pedas campur asem <tuk> boleh mau enggak das asam kita tambahin ya Opis <susuk> Enter kalinya mama masak pun salah di sr tadi Ternyata Kayak jalan-jalan asli di asli itu <intuspered> kan <Sih」> Tanya -tanya. ini tong jong itu rasanya saw bakkes. terus asam asin dalamnya ada telur, dua misalnya sal-sal, lebih kuny atau telur kalau suka like, share, komen, ya guys dan kali saya mau review